Yang mana ini menghebohkan semua para fans persahabat ya Aduh yang makin gak sabar melihat C.A.L. atau Cinta Abadileslaw di TV besok tayangnya persahabat ya Ini ada adegan tium-tium nih Masya Allah <guluh> Cute banget persahabat ya Langsung aja nih viral di media sosial Tentunya BTS-nya bikin baper semua kalangan persahabatnya Masya Allah, luar biasa, mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada idola kita Kita lihat juga persahabatnya dalam postingan ini Diunggah oleh akun LSLOR underscore Sabrotein Tentunya banyak sekali tanggapan dan komentar dari para fans Salah satunya dari akun Instagram Yayanayah88 mengatakan Sweet ya, kalau udah lihat pasu Leslar selalu pasangan fenomenal ini bikin yang nonton baper tuh. Persahabat ya, <gif> pasti pasangan pasutri ini selalu membuat baper para fans yang melihatnya. Soalnya mereka sangat cute dan menggemaskan. Persahabatnya akan selalu yang terbaik untuk Dede Lesti dan kakak Rizky. Bilang selanjutnya, persahabat kita lihat juga. Di sini ada unggian spesial persahabat ya Alhamdulillah masih di posisi pertama nih untuk takdir cinta Kita pertahankan persahabatnya walaupun saingannya ketat banget ya Tentunya fandom Leslar harus wajib nih kita lihat ada sebuah kalimat caption tuliskan Fandom Leslar dong new agas terus takdir cintanya tuh persahabat ya Kenapa Comeback Z barengan sama era nikahan Leslar Kata dua emak menangis persahabat Ya tentunya kita pertahankan Mudah-mudahan selalu bertahan di posisi pertama nih Untuk takdir cinta Leslar Kita lihat juga di kolom komentar di postingan ini Ada komentar dari akun Imas di tim Sobari Mengatakan Sekui, ah gak skun. lagi Kita pertahankan tuh persahabat ya kita tetap menjadi fans sejati yang kompak dan solid mempertahankan karya-karya dari idola kesayangan kita Semangat terus untuk pasukan Leslar dari Naura Lea Kalista tuh bersahabat ya, semangat Dan terus kita doakan yang terbaik bersahabat yang mendukung karya-karya terbaik Dari Dede Lesti dan kakak Rizky Bilar berikutnya kita lihat juga ada unggahan spesial momen persahabat di vlognya Kakak Rizky Billar. Ini detik-detik sendal putih fans Rizky Billar masuk kolam empang, persahabat ya. <guruh> Dan ini detik-detik juga Dede Lesti dijeburin ke kolam nih oleh sang suami, masya Allah. Emang luar biasa cute banget persahabat ya Pak Sutri ini membuat para fans terpesona, terpana, baper banget persahabat ya. Punya idola sangat menyenangkan Karena mereka sama-sama gesrek Persahabat ya, luar biasa tuh Diberikan dari akun Siti Sumiat ini Punya idola sangat menyenangkan Karena mereka sama-sama gesrek Masya Allah persahabat ya Memang mereka tentunya akur banget persahabat ya Sama-sama gesrek membuat kita bahagia Dan berikutnya kita lihat juga persahabat ada unggahan Yang mana ini spesial juga persahabat untuk kita semua lihat di momen tahun lalu, bulan 12 Ini adalah momen yang membuat warga Konoha Tentunya baper Habis nih melihat tidur Leslar Persahabatnya, Masya Allah Dedek Lesli tidur di bahunya kakak Bilar Masya Allah, luar biasa Persahabat, ini adalah Tentunya suatu momen bahagia yang kita dapatkan Ketika Tentunya masa-masa mencari cidukan, vitamin bahagia, Dede Lesti dan kakak Rizky Bilar Diunggah oleh akun Elang Skor Ada kalimat caption yang dituliskan Ini video gue udah post mungkin udah empat atau lima kali post Ditambah ini enam kali post habis gemesi cara tidur Leslar Masya Allah Flashback 2020 bulan 12 Hmm di kamar juga pasti tidur seperti ini Gak sih guys Masya Allah Pastinya lebih cute dan romantis nih Berikutnya kita lihat juga persahabat unggahan Mas Gong Li di akun Instagram pribadinya Mas Gongli mengunggah sebuah postingan foto di mana, tentunya Mas Gongli foto di antara dua mobil mewah, ada warna putih dan warna kuning. Ini dua-duanya milik si Bos nih, milik Kakak Rizky Pilar. Ada kalimat caption yang dituliskan, solawatin aja dulu ya ga. Kalau kata bos mpah, apa yang diinginkan coba niat doa dan restu orang tua Tuh bener banget ya Asal tentunya jangan selawatin bini orang aja <gifat> Doakan selalu terpensabat ya buat keluarga Lea Selar Mudah-mudahan berkah dan barokah. Tetap tentunya kita sebagai fans sejati harus mendoakan yang terbaik untuk Dedek Lesti dan kakak Rizky Bilar Selanjutnya para sahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan Yang dimana kita lihat keunggahan Kak Benu Rumba memposting sebuah postingan foto cantik Dede Elasti Kejora ketika di akad pernikahan Ini membuat para fans juga terpesona dan terpana dengan kecantikan Dede Elasti Sampai Kak Margin aja berkomentar para sahabat, ya. Kita lihat di kolom komentar Kak Marjin mengatakan cantik banget Masya Allah Luar biasa para sahabat ya ini membuat kita paling bahagia Mudah-mudahan kebahagiaan juga selalu diberikan kepada Dede Lesti Kejora Berikutnya kita lihat Para sahabat unggahan Dede Lesti Kejora juga Yang mana tentunya kemarin mengunggah sebuah postingan foto momen spesial pengajian, siraman dan tentunya di acara sungkeman juga persahabat ya. Ada komentar kita lihat dari Wika Salim mengatakan Happy wedding ya dek, sehat bahagia dunia akhirat amin ya robbal alamin untuk persahabat ya dukungan doa terbaik diberikan dari kak wika salim untuk dedek lastik kejuaraan mudah-mudahan bahagia bersama kakak Rizky Bilar dan mudah-mudahan rumah tangga selalu langgeng, amin ya robbal alamin. Kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya. Ini informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar bangun ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh